I'm gonna take you to Music dia abdi satu putra Tolong, cepat sadar apa kamu tidak pernah berpikir. Mungkin orang yang kamu sakiti saat ini adalah orang terakhir yang mencintai kamu dengan hati yang tulus. Dikasih informasi. In point Gede, aku